Halo, Ma Bro, ketemu lagi di channelnya Simoni Jangan lupa kalian like and subscribe, ya, ini, ini konten gua baru lagi. Yang jelas sih sederhana, tapi penting, Ma Bro, bagi kalian yang udah sering ikutin event dan selalu hadir di setiap harinya di COD, Ma Bro. Kemarin kita dapat event untuk uh, gulungan scroll dari G ke DG, Ma Bro. Ingat ya, untuk G ke DG itu otomatis kalian harus punya barangnya yang udah plus 9, Ma Bro. Dan hati-hati untuk jenis barang yang di atas level 140 ataupun harus menggunakan G13 ke atas kalian harus punya armor ataupun equipnya yang plus 9 bro. Nah ini dia DG Refine Ticket yang dikasih GM. Gua nggak ngerti pakainya kayak apa dan nggak ada yang kasih tahu. Akhirnya gue cari tahu dan jadilah konten ini, mah bro. Makasih yang udah sempat mampir ya. Jangan sampai lupa kalian tetap like and subscribe gue tiap lihat live nya ya. Ini kemanain, ma Bro? Gua pohon lagi. <laughs> si gibli deh. Sebentar, sebentar, gua cek dulu. Hmm. Ini tarik ke sini kali, harus cash item. Eh, tuh bisa? Aduh, lah, kemanain ya? Gak bisa, gak bisa. Oke, okay. eh uh, uh, ada. Mungkin harus langsung diklik kena barangnya ya? Atau cash item gak bisa? Terus di sebentar-sebentar <laughs> <laughs> Eh kalian yang sering nongkrong nang bareng lah di ini di live streaming gua ya setiap sore ya sampai malam-malam Nah ternyata ketemu bro ini harus di-untradable di itemnya langsung Nah kan ini dg refine tiketnya gue close dulu kayaknya harus di-close dulu Ma bro terus diklik ke barangnya Nah tara, Dah gitu doang kayaknya bro Akhirnya selesai ya betapa mudahnya kampret kampret dulu gua sampai habis ratusan juta ya bro ya sekarang cuma tinggal diklik doang selesai semua masalah beres dan harganya pun jadi nggak worth it nggak apa apa gua pakai nanti di chat knight gua yang ucup nanti mah bro kita mau jadiin destroyer ataupun renegade ya mah bro lumayan lah ini gua plus tujuhin lagi lah sekarang mempeng lagi santai ya bro ya nanti kita mabar sambil mainin ini uh, aksesoris ini di knight gua sebentar, yaitu lupa gua, baru cek lagi nih, uh, apa-apa uh, chartnya ini nggak tahu yang mana lah, pokoknya tahu tau ada yang level 200an terus dia uh, uh, dijadiinnya demo waktu itu memang sempat gua bikin lama juga mainin untuk game demo-nya uh, chat demo-nya ini, waktu itu bareng-bareng anak-anak lah Uh, kita ambil aja ruby nanti di bangga bro kalau nggak salah banyak gua kalau nggak salah ruby dibuang-buang mana ya oke okay, plus 3 bro waduh jadi plus 3 lagi men gak tau moga nanti ya tahun tahun depan ataupun 5 tahun ke depan ada scroll xg nya bro <laughs> karena itu hampir 2 tahun ada nyangkut di chat gua yang krap men Nggak jadi-jadi, karena takut pecah dan nggak ada modal untuk AJB-nya, bro. <tuk> Aduh, agak berat, bro. Ini, gue kadang-kadang suka jengkel juga ini. Kalau udah nepa-nepa gini, teh sugestinya jelek, bro. Ingat masa lalu lah, banyak gagal. <tuk> Mana? Eh, ih, anjir, betapa miskinnya saya, bro. Ada yang punya Ruby, gak? Transfer lah ke gua, ya. <tuk> gue ya. Oke, play, Waduh, gue harus pindahin karakternya aja lah, nantilah paling di level 194 baru bisa dipakai ini SDW nya untuk chat karakter gue yang kemarin baru bikin level 100-an Aduh, kacau mah bro Ya sudah lah, apa Makasih yang udah mampir ya, tapi tetap kalian kasih jempol dan jangan sampai lupa ajakin teman-temannya untuk subscribe Subscribe kan gratis ya Bro ya, jangan pelit-pelit, nanti kalian akan dipelitin lagi sama orang huh? <laughs> Oke, okay, thank you, see you again kasih banyak untuk semuanya Nanti kita ketemu lagi di BOD untuk channel 2 Dan yang pasti gua nongkrong di tangga jahit mabru See you again ma men. Bye bye, ciao ciao Aduh, udah mas lagi nih bro 4 9 nya kayak apa?